Like oke okay, teman-teman nah, jumpa lagi ya dengan Pak Akim nih di si River hari ini Pak Akim mancing udang teman-teman Nih beliau pakai empat pancing ya ini kalau spot nih untuk daerah Tenayan Raya namanya kata Pak Hakim saya pun ikut mancing ya teman-teman ya nah. oke jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya dukung channelnya Pak Hakim agar bisa tetap menghibur teman-teman semua Oke kita ucap aja lagi ya Pak Kim ya Oke teman-teman Ini Pak Kim strike ya nah, Alhamdulillah Udang perdana nih Pak Kim. Oke ini perdana ya Ukuran Sedang ya Pak Kim ya Oke Terlanjut ya Oke, Pak Hakim, strike lagi ya teman-teman ya. Ini kita diterjang hujan barusan teman-teman. Hmm. Alhamdulillah masih ada ya Pak Hakim ya. Oke, hujan ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini udangnya. pak hakim strike lagi ya, pak uh, abun kayaknya, uh, di pancing saja tangkutnya teman-teman, oh, -teman. uh, uh, babun uh. pak hakim <laughs> ini, mantap, uh. mancing ya uh, pantai aja teman-teman, nih, wah oh, semak ini di sini aja nih ya lokasinya oke, oke lanjut Pak pakai oh parking strike lagi ya oh. babon ya ini oh. Uh, nakal ya udangnya ya wah uh, oh. wah wah wah wah ayo udang harus wah nih Pak Akim ya. Nakal ya. Uh, ikut, dua ekor teman, ada dua ekor kali. ya. Tetap, kiralah. Okay Malas aku nengoknya. Lanjut Pak Kim. Lanjut terus. Sip Oke okay, guys, Pak Kim strike lagi guys. Hmm. Uh, ukuran lumayan ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Lanjut ya Pak Kim. Lanjut dari Oh guys Pak Kim strike lagi guys oh, Gaya nariknya tanggung sombongnya guys oh. Aduh Mantap guys Lihat pak udang udangnya Pak Kim Siapa kenubi yang merah lagi? Oh itu siapa kenubi tuh, Pak Kim Tidak kenyang lah dia Pak Kim ubi teman tadi itu Oh yang menjala ya Pak Kim ya Iya Oke, okay, kita lanjut ya Pak Kim Lanjut cari sampai 8 go Oke. Okay. Oh, ini tak beza.